Halo selamat datang di channel saya Derosa Otomotif Terima kasih sudah mengunjungi channel saya Saya akan mereview Mobil Honda Freed tahun 2010 Mobilnya murah Kondisinya luar biasa Masih cukup istimewa Sangat layak pakai Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Derosa Otomotif. Hari ini saya ingin mereview mobil Honda Freed. Mobil berpenumpang 7, minibus tahun 2010. Tiga baris, harganya sangat spesial, murah sekali. Tonton terus. Sampai habis, jangan di skip-skip. Bagi penonton yang sudah mampir di sini, mohon subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Saat ini ada mobil Honda Freed, tipenya tipe tertinggi PSD tahun 2010, warna grey bertransmisi otomatis. Mobil ini kondisinya sangat-sangat layak Bodinya masih cukup mulus Mesinnya tidak ada yang rebus, tidak ada yang bocor Aman, tidak bekas eksiden besar Kalau lecet-lecet ada wajar Tapi kita akan rekondisi sebelum serah terima Kita akan body repair lagi Yang lecet-lecet saja Untuk spesifikasi kendaraannya mobilnya tahun 2010 sudah facelift ini tahun 2010 pemakaian 2011 sudah model facelift AC dan interiornya yang model baru bukannya model lama ya nah, untuk pintunya pun otomatis PSD power sliding door kita akan coba buka Ya saudara-saudara pintunya masih sangat normal. Tidak ada masalah. Oke yang sebelahnya lagi saya akan buka. Nah itu ya saudara-saudara. Pakaiannya pun masih sangat normal untuk ukuran tahun 2010 kilometernya di angka 100 ribuan door trimnya pun masih sangat bagus dan istimewa nggak ada cacat rusak-rusak grepes -rusak, tidak ada masih sangat bersih untuk di dashboard sekalipun masih sangat bersih dia sudah yang model terbaru dia modelnya sudah AC nya sudah digital Nah, untuk di mobil PSD ini, versi facelift-nya, dia sudah sama dengan yang facelift sekarang. Coba ini semua pengaturan odometernya dan juga di AC-nya dia sudah digital. Tidak seperti pakai yang versi lama, versi kompor. Baik, mari kita cek untuk kondisi mesin. Mesinnya masih irit banget, mesinnya masih bagus banget Masih kering, tidak ada yang rembes, tidak ada yang bocor Dan suaranya pun masih halus Untuk engine mounting maupun uh, yang lain-lainnya masih berjalan normal ABS-nya masih berjalan normal, semuanya masih berjalan normal Dan suara mesinnya pun sangat-sangat halus untuk kap mesin pun asli ya masih bawaan pabrik untuk kap mesinnya masih bawaan pabrik banget dari pertama baik saudara mobil ini kita bandrol dengan harga kredit DP 30 juta angsuran. 31-32an dikali 47 bulan ya, saudara-saudara. Sudah termasuk BBN dan balik nama atas nama saudara-saudara semua. Jadi mobil ini sudah otomatis DP 30 juta, nanti akan menjadi STNK dan BPKB-nya nama saudara-saudara yang membeli mobil kendaraan ini. Kita lihat untuk interiornya, Mobil ini sangat nyaman sekali. Ya, AC-nya masih sangat dingin dan peredam suaranya untuk di interiornya cukup senyap dan jadi kenyamanannya mobil uh, untuk kelas mobil Freed sangat dihandalkan. Baik kaki-kaki, suspensi, mobil ini cukup menurut saya cukup memuaskan buat pemakai untuk Honda, untuk pintunya yang PSD bisa dioperasikan di depan maupun remote, atau le lewat ini aja kita geser ke sini. Dia sudah tertutup otomatis. Lik, untuk kursinya yang tengah, dia sudah captain seat, ya, sudah lebih nyaman dan sangat elegan sekali. Ini captain seat di sebelah sini. Dan di sebelah kanan kirinya sudah ada captain seat. Untuk di interior pun plafonnya sangat bagus ya. Di hand gripnya pun dia sudah yang model retract ya. Sudah cukup bagus. Dan juga kursi di tengah ini modelnya cukup sangat memuaskan buat ukuran. Penikmat Honda, dia bisa sliding dan reclining. Ya, ini sliding dan mundur, maju mundur, maupun recline seperti ini. Nah, ini batas maksimalnya di sini, tapi bisa di kita coba. Nah, ini batas maksimum, dan kursi belakangnya dia bisa di... Angkat seperti ini ya, simple sekali. Jadi, buat penggunaan di bagasi bisa lebih maksimal. Misalkan yang kursi belakang tidak dipakai, ini bisa kita angkat ke sini. Kalau kita mau turunkan lagi, bisa. Ini mobil enak banget, loh, saudara-saudara. Bener-bener, -saudara. saya rekomendasi sekali buat saudara-saudara yang ingin membeli kendaraan mobil ini, khususnya Honda. PSD tahun 2010 untuk speaker dia ada di baris pintu pertama dan di baris ketiga untuk speakernya Oh mobil ini nyaman banget buat kalian DP 30 juta sudah termasuk balik nama angsurannya 31 sampai 3,2an kurang lebih ya anda sudah mendapatkan mobil yang super luksuri, mewah, irit bahan bakar, dan hemat untuk servisnya. Insya Allah mobil ini servisnya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu mahal Nalpotnya masih keluar air Menandakan Pembakarannya Masih sangat sempurna Baik Untuk bagasi pun Ini masih asli Bawaan dari pabrik ya Saudara-saudara Semuanya masih bawaan dari pabrik Tidak ada bekas Eksiden sama sekali Untuk Penggunaan kursi saya akan tunjukkan ke saudara-saudara. Pertama kita ininya kita turunkan dulu melalui engsel di sini, kita tarik di sini untuk membuka uh, lock di bawah. Kita tarik angkat. Dan ini kita turunkan. Tali ini kita akan sangkutkan di sini. Mudah sekali dan ini cukup ringan, tidak sangat berat dan bagasinya luar biasa masih lega masih cukup buat angkat barang-barang kebutuhan saudara-saudara semua baik kita test drive ya kita cek semuanya Eden kita masuk Mobilnya sangat senyap Jadi Dari dalam Tingkat kebisingannya Sangat bagus Peredam suaranya Benar-benar bagus Dan kaki-kaki pun Untuk Honda ini Masih Sangat bagus Tidak bunyi-bunyi ya Dan maupun Untuk mesinnya Metiknya masih sangat responsif Ini saya jalanin mesinnya masih responsif Masih enak so, Saudara Saya rekomendasi banget Buat kalian Dengan DP 30 juta Sudah Memiliki kendaraan mobil yang sangat nyaman ini Insya Allah mobilnya sehat Mobilnya layak pakai kayak kakinya masih enak Kesenyapannya pun luar biasa Masih bagus banget Kaki-kaki nggak bunyi-bunyi ya Kebisingan Tingkat kebisingannya cukup bagus peredam suaranya main kita coba di jalan kejelakan yang agak ini ya saudara, -saudara bisa dengar tidak ada suara-suara yang berdak berduk ya mesinnya pun masih sangat responsif Oke, okay, ke depan Oke, okay, demikian yang saya rekomendasikan kepada saudara, semoga menjadi bahan pertimbangan buat saudara yang akan membeli kendaraan. Tetap jika kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Salam sukses, dirasa otomotif nah.